Tak pernah sedikit pun aku bayangkan betapa hebatnya cinta yang kau tanamkan hingga waktu beranjak pergi, kau mampu hancurkan hati. Yang terlanjur sudah ku berikan padamu, akankah aku tak berarti tanpamu? Berharap kau tetap di sini, berharap. Dan berharap lagi